Maka mana muda Hagi bayi puji malik tinggal sahabat Tukar kecik Sof bermohong gandah zati Nyewak lagi dof pada kusina sama Jelmur tepak Tuan peteri bukti mehraju kerajaan Di dalam negara pelopo batu lagi Baaaaa Yo ya benar juga di satu minit muda, apa dengan sebab, apa dengan kandung? Tidak kau, aku kamu menjaga, suka kecil, sepuluh muka kada sati. Tidak ada aku lah juga moce Kalau maci bunuh, berarti elok. Kalau benda putih, berarti itu putih, kalau benda merah, berarti itu merah. Tukar kecil sebermau kalau santi tak aduk do moce, Aduk gini ini Ada orang curi Orang mana curi tu kamu Namun dia sama Dia raja di dalam negara kuala dua Dia ambil tukar tu Dia walau luk saja Namun beramu di dalam negara kita Patikcaya lah Tuhiku Rupa-rupa dia popuro sahaja Tanam sepuluh di bebek mulut Dewa lolok nak no, duduk sini Rupa-rupa dia curi lah Jukar tukar kecil Sobremong ada sati Di mana gitu sekali Adalah juga situ Maka Tuan Menteri berkata ini Sedihnya tiba-kata kepala Tukar kecil sobremong ada satinya Curi pada samak Jelma tebak sama dengan satu meletak lagi Blah. Benarlah juga di abis. Amor tahulah juga abis revijal. Amor tahulah juga abis repetit. Amor tahulah juga abis retah. Bapa pulak? Uji tahu nak kapur, kapur. Bapa pulak? Bapa pulak? Amor, amor kapur sebenar. Eh? Ambe namo gapos bena banyo namo eh banyo namo. dari siti tu namo mala de sini kini wema kini wema ha ya ya tapo dio seramolah ambe tama ah ambe curi prioya prioya Oke, kau ya, kata Abe, cuy itu kak kecik. Sempurna om Sati. tuka tu kal Abe, cuy, juga kamu balik. Marilah tuka tu Abe, ma. Ah, baik lebay gitu-gitu. Muno tukak boleh, suami seribu, timeng. Tetapi dengan satu Isara. Ha, isara. Isara, gak punya Abe. Amuk tanggulah juga duit-duit. Tanggulah juga sepapo banyak abeno, nak, no, duit aku tak Ah, aku tak sedi duit. Abai no, gapo be mak? Hai walu do yae. Namo ya, kita kaya ada tak siwan gue? Pi ala tinung aja te. Abai mak, ah. Ijarak gapo, isara gini. Kalau muno tokak Isaranya... ...mengkana kak... Eeeh... Oh iya juga dia ambil... ...gapau juga tope. tetapi, sama topehek... ...mengkana kakak tetapi ...tetapi... ...mengkana kawin dengan abang-abang... Haa... Haa... Haa... Naga naga naga... Naga naga naga... Naga naga... Naga naga... Naga naga... Ambil sama... Haa... Amo pasti niko, aku tahu itu enggak kamu nop, toka, nikah, niko ngaku kamu niko, aku tahu itu enggak tahu itu enggak, orang-orang, mumbu, aku tahu no, itu aku mau orang-orang, atau orang-orang tepat, aku, kodi aku, saya ngomong sampai sama di no, situ, di situ lah ya. Aku kalau ada moto, aku kata mungguh hidup aku. Haa, ah, aku kasih kemu. Papa kaya gitu, aku ma. malu lah, aku malu. Haa, malumu kasih. Aku nak no toka ni kong aku. Aku tukar ni kong, tapi tukar. Aku tukar lagi. <tik> Makot kau pengasuh kesena sama. Tuan Perteri berhenti menteruk pada kedirian dia. Saya naklah juga tepat yang roh ya, sama lagi pula. Lama weh. Abis Mak tahu dah lelaki, ya? Janji dua minggu Ini boleh tak naik lagi Bukan boleh, Saik kalau kata tiga minggu pun nak sabar dah Samak turut uh, Lagi terasa mula Empat kali terasa dah Tak naik lagi Itu berapa empat kali terasa? Tujuh pula, Saik Empat kali satu Untuk anak nilai okay? kata satu bulan Aku nak tahu kemunya. ada sayang Ada tu nampak Sungguh tu Cepat sama bobo. Paduk, okay. tupuk, trago, wee, labai, mak tu Air bobok Satu padok ke Haa Cepat trago saya Wey Lepas mak Lama Munturulah trago mak wey boleh kau hidup air kepada ketua ikuman raja sama, Mak? Aku tak cakap tumbuh di sini. Haaaaaa... Bukit telah gogok, ya? Bukit telah dia pun tu. Ada negeri. Ada dengan raja. Negeri pelapa batu, pelapa batu. Ada negeri. Ada negeri. Ada raja. Ada raja-raja purpa, raja purpa, raja tino. Lepas tu Raja duduk gilau ke aku lawayo Raja Tuan Menteri Mereka duduk gilau ke Mak Gilau ke aku Ajak kau nikah ke dia Aku tak nak nikah keadaan nyakit Nyakit ga apa ma, Mak Nyakit sekeguh Mereka nikah lah Mak Sebab aku Tia kepada Ketua Menteri duduk gilau kemu Aku tak saya ma, mu mani pedak tino manolah apa kamu. Hajo dengar. Hajo dengar dia kata. Apa mak eh, nguri. Magi gak sini dulu, aku malabini. Ambo bukan nak nikah abang mak ambo ndo suka ambo. Aku malah dir kamu, aku malah bini. Hajo dengar. Pusai, oh, boyo. Dia kata wahai apa mak dia kata? Marilah sini dulu dah tak Pala taulis Maridu dekat pun Maridu bersama-sama rindu dah tak Aduh Eh samaknya pakat ilmu Maridu aneh Hati nak no comel juga saya Amor tak pernah sabar samae sama eh Dengar ke Amor nak beriak Dengar ke dia? Marilah juga kau suka Amor Aku mah lagi dekat Mari sini dulu eh, Mak dah bingi Kenapa dengan saya? Saya? Dah cukup bini dengan dia? Habis mak ma ma nikol habis mak Kalau mak tak ada duit Humpa nikol boleh dibuat Aku tak ada bingi yang ada nyakit sejuga mm -hmm, Mak Sia eh, pada tuan tiba-tiba Dia terajak lagi Suruh mari tinggal dengan negeri Tinggal dengan negara Dengar dengan istana. Tu gila kemu manikah nama dia. Aku tak ada bini weh. Aku tak ada bini sama ada banyak lawa. Aku tak ada bini. Berat kali oi. Cafe kucing sama. Malunya orang kata gitu. ke dia? Malu ke dia. Ambo mari ni ben ma. Bukailah kata mau pergi ke bema, Aduh, mak curi tukar kamu Sebenarnya waktu lama hari Haaah Kau kona aja, ya. Begini, Tuan Menteri saya Aku nak beri kamu Kalau kamu nak aku, boleh Kalau nak tukar kecil, sepuluh rumah kamu ke boleh Buka semua, kamu kena kahwil dengan aku tak kawin aku, aku tak boleh tukar kamu nak tukar kamu bemak aku tahu tukar nikah aku kamu tak sini kah aku tahu tukar kamu nak tukar nikah dulu kamu tak sini kah aku tahu tukar ha tu dia nampak jalan ah bagai aku tahu saya cuma isutta ni aku boleh allo sejo molek lain saya aku mau mari suntak